Hai womers, kamu gak mau kan ketika berusaha gagal di kemudian hari? Supaya nggak salah langkah, jangan lupa hindari penyebabnya ya. Sini mau pelayan kasih tahu apa penyebabnya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang bisnis yang kalian buka. Yang kedua, tidak melakukan perencanaan bisnis dengan baik dan matang. Yang ketiga, lokasi yang kurang memadai atau kurangnya brand awareness terhadap bisnis kalian. Yang keempat, kurang dapat mengendalikan keuangan. Terakhir nih womers. Dana belum cukup, tapi udah dipaksain buat buka bisnis. Jangan sungkan ya, karena kamu bisa ajukan pembiayaan ke Wong Finance. Sampai jumpa di uang tips selanjutnya ya WOMers!